Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safoy Kita kembali semua dalam preview sejam Hari ini kita akan bermain game SCON Kita akan main selama sejam Aku memang nak lama, nak, dah lama nak main game ni Tapi sebabkan aku tak sempat Apa tak sihat Jadi ya yeah. Kita akan main game SCON Kita akan main selama sejam je lah ha, Aku dah tahu dah game ni macam mana Tapi disebabkan aku boleh buat preview sejam ni Kita akan merasailah Game yang dimana kita tak faham cerita dia apa Alright So preview sejam kembali-balik lah Okay Ooh. Dan game ni dengan cerita memang heavily puzzle lah Jadi Tengoklah dalam masa sejam ni Sejauh mana kita boleh Dia macam ada Flashback Apa ni Dua benda eh Future kot Ya apa tau oh. macam ada transition dia boleh bangun dak ke? belum nampak tu buruk urat weh kita tua ke apa Tulang Dah boleh nampak tulang Okay Here we go It start now Okay Nampak game ni tu ada apa-apa explanation Jadi perpandai kau korang lah Okay kita akan terus gerak Game ni agak demanding juga Tapi tak apa Kita cuba Alright ni apa ni Ooh, Ada tempat centre ni Kita boleh tujun ke Tak boleh Interesting Frame rate pun interesting Aku tak tahu aku dah main low dah Aku tak tahu nak turun berapa-berapa -berapa low lagi Tapi tak apa Teruskan je Uf. Okay So kita ada jalan kiri dan kanan So kiri macam tak boleh pergi So kita kena pergi kananlah lah kot. Sebab kanan open Ya, aku bagi betul-betul Apa ni Dia punya performance eh. Boleh buka ke? Oh boleh Oh Oh, Terutu -ter kunci terus Aku tak sempat nak explore belah sana Tapi tak apa What is this? Anggur tangan dapat apa? Oh, oh, oh. Dapat macam... Okay. Ooh. Weapon maybe? <clears> hmm. <throat> Tapi tak boleh pakai pun lah. Macam, macam untuk unlock something lah. Ni? Oh, maybe tu kak. Direction. Oh... mungkin ada benda yang aku kena buat ataupun depan ni dia tersangkut maybe Okay kita dah dah mula dah puzzle kita okey ada cross ke tak ada boleh nampak ke ujung sana tak ada okey kita kena buatkan sini juga ah uh, siap apa yang lain tadi ya eh? Oh, baby. Okay, oh, tu dah buka lock And then Okay, okay, faham Buka lock tu, and tarik Yes Aku tak tahu macam mana dia kontrol buka lock tu Apa tu? Tapi, interesting Eh, okay, sempat Alright, next area kita cuba buat selaju mungkin lah And aku walaupun Aku ada juga tengok Gameplay game ni Tapi aku rasa aku pun tak ingat <coughs> Nak kena buat apa Okay so kita ada dari dari Kita boleh jatuh bawah ke? Tak boleh Alright kita ada laluan belah sana Kita daripada atas ni Okay. Oh tak Oh kita ada belah kiri Okay kita pergi belah kiri dulu Tengok setiap satu benda ni Apa benda ke tempat ini ni Jam. Oh ni apa Dia macam kena masukkan something Tapi mungkin tak boleh lagi Oh percaya kat sini Pastu kita ada another one What the fuck Okay Oh ya yeah. ok Kita kena bawa something ke sini lah Ok eh? No problem Right. Tak tahu nak kena bawa apa something ke sini Maybe binatang ke apa So that's that Ah, uh. kita okay, boleh masuk yang ni Ok So itu area belah sana Boleh juga Seram juga bunyi dia eh okay, ni tak ada apa. apa Kenapa dia menyala? Aku tak tahu. Yang Jadi tak ada apa-apa. Okey, so far dia punya environment dia memang cantik, best. Okey. Cuma nya itulah nak mencari jalan tu. Ah, kita kena follow ni ke? Boleh oh, boleh. Oh my god. This is too much. Okey, so ini yang tadi Oh ya, yep. probably kita kena naik atas ni. Jauh ja, itu benda yang aku nak. Okay, let's try. What the heck? Oh ya, yeah. yang tu penyalut okay. Hello. Uh, boleh tak guna yang ni? Oh aku dah guna direction. Okay. Oh sekejap ni landasan. There you go. Okay. Kind of good. Okay aku kena, aku first kali aku dah tengok dulu. Apa benda yang aku kena tolak. Okay. Alright Sebab kita kena susulan landasan ni Ni apa? Rekat ini benda yang aku boleh Oh Interesting Can I drop? Okay tak apa-apa Itu macam pencukil je Alright Ah uh, Hmm So first kali aku kena cari Benda yang aku nak transfer Yes uh, Tak sure pun apa benda sebenarnya uh, Oh maybe ni Ya yeah, maybe ni Okay Got it Alright so aku kena bawa Benda ni ke sana I guess Tapi landasan ni kena betul Oh maybe dia berada sini okay. There you go Tak Tapi yang untuk Oh Interesting Okay, tu untuk letak. Okay. Ha. Okay, aku tak tolak ni. So, yang ni probably untuk... Aku tak tahu untuk apa. So, mana lagi yang ada? Okay. So, aku kena betulkan landasan yang ni. Jom. Betulkan landasan yang tu. Mari sama-sama kita memeningkan kepala. Ini pecah. Ya, korang akan tengok aku puzzle ni. Okay. Um. Okay, dia nyalakan yang tu. Jadi. Aku tak pasti... Okay baby. Alright Okay kita kena tengok Dia macam ada something yang kita kena bawa daripada satu tempat Tapi tak sure kat mana Okay Aku try tengok ikut landasan ni jap It seems like ya landasan ni ada something yang aku kena ambil Daripada landasan ni Okay landasan ni salah Oh okay jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh. So betul lah daripada sini kena tolak tapi macam mana aku nak rotate benda ni, ya? Aku nak rotate dia ke... Ya. Yeah. Ke kanan. So, dia aku boleh tolak dia. Dari sini, ke? Ya? Mungkin. Okay, kiri-kanan tak boleh. Okay. Hmm... Ya, dia kena dia kena lalu sini, okey. Dia kena lalu sini. Dia kena lalu depan landasan ni. So maksudnya sini dah betul lah, tapi aku tak tahu macam nak rotate dia. Maybe ada cara nak rotate Aku pun tak tahu Nampak macam ada kena-mengena dengan ni Tapi yang ni dia kawal yang ni No So untuk apa ni eh Biap ya okay, aku aku kena rotate yang ni kerusi ni kalau aku boleh tapi macam mana ah okay okay okay okay okay brain power brain meat brain power aku nak rotate depan aku ni okay di mana cari cari cari cari okay tapi kan pandangan macam ni aku tak berapa ni sangatlah. Tak berapa minat sangat. Ya, itu tu tu tu benda tu, benda menyala tu. But how? Ya, aku tak tahu benda menyal benda menyala tu cara nak buat. Ada cara lain ke? Ya, itu adalah direction dia. Betul? Okay, yang ni je combination aku boleh buat. Let's see. Takpun kita explore lah. Kita tengok lah apa. Mungkin ada jalan lain yang betul. Ya, aku tak tahu macam mana nak rotate ni weh. Boleh panjat ke? Boleh masuk sana ke? Tak boleh. So kita tahu yang belah sini kita akan transferkan uh, benda tu nanti. Okay, kat sini. Alright, for sure. Ini apa? Ya, yang ni. Okay. Tapi sekarang ni macam mana aku nak settlekan Bahagian sana tu ah. Oh jap aku tak pernah pergi belah kanan lagi kan Ya betul-betul ni apa Okay okay Terus ting Yang tak pernah pergi belah kanan lagi Jom kita pergi belah kanan Probably ada something yang much better, much interesting. Okay. Alright, so kita ada satu lagi message guys ni. Message apa tak ni? Okay, so dia akan cedok. Cedok budak tu. Budak apa tak tahulah. Oh. Kita okay, dia ambil dari situ. Ha interesting. Kita okay, tak apa-apa. Alright. Hmm. Ha. Pening juga ni sebenarnya ya. What? Ni apa benda pula ni? Random people ni benda ni benda ni. Olive. Oh, oh yeah, this might help. something. Okay. So ada leaf. Mungkin akan bantu kita. Yes sir. Yes sir. No sir. Dia okay, keluarkan Oh god What? Okay ini puzzle lain pula Okay good So aku kena buat apa tadi? Oh Sekejap Aku nak buat apa ni? Kena hold ke? Okay, aku tak faham Oh maybe aku kena tolak batu tu aku kena Ya ya ya ya Sabar. Okay So apa-apa apa sebenarnya yang dibuat kat sini? Dia akan angkat benda Allah jam tu. Okay Faham. Alright, dia akan angkat benda jam tu Lepas tu aku kena transfer ke apa? Aku tak faham dia punya movement dia lah Ya yeah, aku tak faham movement dia Okay Oh ni gabung sekali dua Okay faham Maybe eh, Tarik tarik So macam ni gabung sekali dua. No, satu je. Aku nak kena uh, transfer... nak Kena transfer ni Ke hujung sana ke Oh macam ni Ni dah lah Rotet macam tu Okay okay Ya ya Batu-batu ni Batu ni Batu ni Batu berkilat ni Aku kena transfer Tapi macam mana Haa Macam mana tak macam mana Tak ya, risau We got this Tarik Okay there you go Nice Done hmm. At least satu puzzle Aku berjaya settle kan Mungkin Tapi it's, it's an interesting puzzle lah There we go What? That's go One more Are you going to do again? aku kira transfer game ni pula. Okay wow wow. Uh, yang ni bahaya sikit. Sebab yang ni dia Ah oh ah. -oh. Mana ni jap eh? Maybe Okay tak boleh. Sabar. So korang boleh lah memang heavy puzzle kan eh, game ni Dia punya heavy tu memang heavy gila lah Tapi once kau dah faham Okay ni tak boleh pergi sini eh Interesting Hmm Sekejap sabar nah, Kalau macam tu kita transfer kan Oh Aku tak boleh turun bawah masalahnya. Okey, sekejap. Boleh tak aku turun ni sekejap? Okey, bagi laluan dekat ruang-ruang kosong ni. Okey. Sebab aku hanya perlukan... Oh, aku tak boleh gerak macam tu eh. Oh, no. Aku kena gerak daripada atas. Oh, this is bad. So, maksudnya... Hmm. Okay ke tepi lagi Ke tepi lagi Uh jauh. Ni paling last ke? Okay tak bolehlah Oh, masalah ni. Kenapalah dia tak ber... Kenapalah dia tak melintang? Kenapa dia nak menegak? Oh my god. Ya, jalan ni maybe tak... Tak, tak, tak, tak. Tak clear. Alright, there you go Tapi nanti Hmm Tak apa-tapa apa. Kita kita settlekan dulu Masalah-masalah yang depan dulu Okay, aku rasa Jalan dia hampir clear Hampir lah, hampir Yep. Hampir clear. Oh, tapi soalannya macam mana ni? Lepas ni. Uh. Ya, yeah, sebab yang ni aku tak boleh bawa. Oh, baby. dekat betul. Maybe soit. Ala tak boleh buat turun dah pula. Aduh, kacau betul lah ha, itu je aku nak buat. Ha. Interesting. Kini okay, cuma tak boleh pergi atas bawah dah. Ya kenapa yang ni tak ada lubang Siut betul Masalah Aduh Aku sendiri tak tahu eh Apa dah buat ni Belah kiri tu tak ada lubang pula Oh my god Oh Maybe, maybe Ya Ya ter rumah aja okey, ja ja ja sama-sama Kita dah transfer kan ni, dia daripada kiri ke kanan, selo-selo. Ni go. Okey. Okey okey okey okey. Koi. Eh, gugamnya aku kalau aku boleh transfer. Ya, yeah. oh my god kalau aku boleh transfer. Oh, uh, sikit aja lagi guys. Sikit aja lagi aku nak sampai hujung sana. Okey okey okey. Oh, masalah ni tak boleh gerak ya ni. Eh. Diteblok dengan yang tu. ni ada tak cara lain macam aku boleh transfer? Hmm, tak boleh. Bow lagi tak boleh. Okay. Hmm. So, aku nak kena transfer yang kecil ni. Jauh daripada semua But how? Tak tahu Maybe macam ni Turun Okay Maybe Maybe Okay, okay, okay, okay, okay, Rasanya betul lah, gue. Tolani, tolani. Okay, move, move on. Okay, there we go. There we go. Okay, jaz, jaz. Sama-sama. Tapi saya asal ni tak, tak ada ruang. Aku boleh buka. Okay, boleh Ah, uh, ya, yang kecil ni je. Huh, interesting Okay maybe, maybe maybe maybe maybe maybe maybe just maybe Aku just move on ni je Yes Okay jump sabar Sabar sabar Almost ni almost Oh tapi sayangnya aku tak boleh naik atas Oh my god Ya sepatutnya kita kena transferkan yang kecil ni ke sana Ataupun Oh my god almost Aku dah nak sampai dah weh Sini guys Aku dah nak sampai dah Tunggu masa je ni Oh my god Sayangnya Okay So maksudnya Yang satu ruang kecil ni Oh Maybe dia buka ruang untuk yang tu Okay Sekejap ni, ni, ni nampak ni ada ruang kecil ni Tapi macam mana ni dah lalu Ya. Yep. Macam tu diarah lu. There we go. Aku lupa belas ini. Aku terabai belas itu. Sedangkan aku boleh. There we go. I guess we almost there. Okay, sekarang ni aku kena turun Aku nak halau binatang ni Macam mana aku tak tahu Sebab aku tak boleh naik Oh takde takde takde Nanti kat sini sangkut Oh my god Oh my god sikit lagi juil What The heck Aduh Ih eh, kalau lah aku boleh tolak Belum saya dia tolak lah Haa uh. Apa yang kita boleh buat nak escape kan dia Okay ni ni ni Okay No no no kita nak tu Kita nak ada extra Tengok. you go. So dia ni boleh escape Tapi Oh okay, okay betul betul betul Yes Kau tengok guys Ni preview sejam yang paling preview sejam sekali Yang kau pernah tengok Ah. There go Paling Extreme Dan aku yakin Ada kaitan dengan kat bawah tu Tolonglah Yes There we go Took me a long time dia aku faham je Puzzle dia macam mana cuba nak kena imaginasi dia Dengan colour dia Ya yeah, Finally You got this Tak si sia aku naik elevator ke atas Alright kau tengok betapa sexernya aku 40 minit kau dah boleh agak Daripada gameplay ni macam mana Game dia macam mana ah, Game dia memang puzzle heavy Dia tak panjang pun Tentang aku 5 jam macam tu 45 jam je Tapi ah, Kau memang kena ada mood Kalau nak main Okay Alright so benda tu turun bawah So we done with this puzzle I guess What the heck Okay Dapat tunjuk satu puzzle pun jadilah guys Tak boleh buka So aku tawaf je kat sini Uh. uh, ya aku rasa kita kena turun dah balik sebenarnya, tapi aku nak tengok semua tempat yang ada ni. Aku pun tak ingat kau mana kita naik elevator tadi. <tuh> tak boleh buka. Maybe next area untuk explore I guess. Di eh, mana? tadi turun Okey, tingkat 2 banyak juga benda eh kita boleh buat. Masa kat blok ni. Okay I guess kita turunlah kut. Ya. Yeah. Since barang dah jatuh, finally sebab kita tak tahu apa. Tak tahu tadi nak transfer apa Kita tahu nak transfer dari mana ke mana Tapi aku tak expect pula barang tu daripada Apa daripada tingkat 2 Apa yang jatuh tadi daripada mana ke mana Aku pun tak perasan aku rasa daripada luar ni kot Dia jatuh daripada luar ni Mungkin Okay, adalah pintu besar kita Alright, apa yang jatuh? Okay, aku dengar bunyi Okay, aku dengar bunyi tapi aku tak tahu dari mana Ah oh, tu Ni ke Oh tu hang atas tu Okay Alright Let's go Ya akan macam drop Okay There we go Ini aku ada tengok lah Aku orang, orang main sikit Tapi Untuk puzzle Nice Haa Haa Barulah berjalan Okay there we go Ah um, Okay so kita nak kena transfer ke This area ke Kalau ikut landasannya Landas keta api dia Jalan Okay aku dah ready dah Jalan-jalan sakit apinya Okay Hi So ni ada punya horror Tak lah mm. so horror Dia punya baby Orang kata Design dia tu Nampak macam gruesome kan Yeah Aku boleh nampak lah Okay Alright Dan kita buatlah kerja apa yang Kita dah buat kat sini kan oh, oh. Cungkuskan dia. Wah. Ambil kau. Mampat kan dia? Mampat kan? Ah, okay. So, daripada situ kita gerak ke... Kita ada station ni. Okay. Ni ah, jalan mati. So kita kena adjustkan dia supaya dia pergi sini. Which is ke arah. Mesin ni. Okay cool. So aku kena rotate sini lah. Ya yeah, overall dia dia punya yang tadi puzzle yang tile tu. Uh, Boleh lah kata agak sedikit confusing. Uh, tapi yang landasan ni. Uh, tak lah rasa confusing sangat. Cuma kalau boleh kita tukar dia punya rendasan tu dekat, dekat bawah senang sikit lah. Sebab kita kena naik atas ni kan Itu yang rasa macam alamak malas tu lah okay, So tu kita punya kenderaan So aku just kena tukar ini aku rasa yep. Then there you go Dia best yang preview sejam ni aku akan tunjuk macam mana Cara solve tu Berapa lama dia ambil Memang kalau aku tengok Macam tu lah Siapa so, yang dia buat tu ni Kena stapler ke apa Aku tak tahulah right, Kita follow je landasan ni Aku tak rasa Kita nak pergi belas sana Tapi takpelah Kita Tengoklah. lah Ke mana dia bawa Aku pun tak ada bahasa ni Tinggal lagi bawah Benek je Aku assume ni lah. Kalau tak. Kalau tak landasan lain lah kot. I guess. Okay. Uh, looks like it. Angkat ni. Dia angkat sana. Kita angkat ke. Oh. Okay, masuk dalam kepompong tu Yep Surely Lepas tu mampat kan <laughs> Mampat kan dia Beak Oh tak Dia cungkil kan I see. Lepas buat apa tu? Oh ya. Yeah. Aku dapat something lah kot. Ooh. Interesting. Zero, zero two. Okay. Okay. So aku dapat... Tangan. Inventory tak ada. Okay. Tangan itu guna untuk apa? Ah. Oh, maybe tangan itu guna untuk... Eh ya, dah habis ke? Aku tak payah bawa pergi landasan lain Ya, landasan ni pergi mana? Ya aku tak bawa pergi landasan anyway So maybe yang ni pun juga Good Aku nuh. Ah, entahlah. So, sekarang aku ada tangan. Ah, oh, mungkin aku kena seni so, dua tangan. Okay. Oh tangan tu, IC wei huh? buka lock. Alright. Kenapa tak boleh pakai tangan ni? Tak boleh. Oh, tangan tu macam empat empat lock. Alright, yang ni Aku tak sure. Nak pakai kat mana? Ya ni aku tak sure nak pakai kat mana. Ah, jap. So bukan situ, bukan sini dekat floor 2 ke? Okey, jap. Kita pergi Belah kiri lah Mungkin ada something Aku boleh buat belah kiri Oh ni Nyala semacam ni Ya yeah. ah, So key ni untuk Okay Got it Dia ada satu lagi Yang kita tak pakai lagi kan Nia. So ada dua lah Aku buat yang nama dua dulu ke apa Mana-mana pun boleh lah Alright Sekarang aku letaklah Sebab aku dah ada access There you go Alright Nice one Deed. Buka ke? Ya yeah, Good job I guess inilah masa yang paling cantik sekali Untuk kita tamatkan preview sejam Overall game ni memang heavily puzzle Aku Nak main memang kena ada mood lah kan Tapi aku tak apa, -apa minat sangat Sebab dia punya puzzle tu macam Macam pointless Pointless kan eh. Macam tak ada apa-apa kan Tapi tak takpelah kita tengok Ah Dulu ke manakah dia bawa kita ni Ke stage seterusnya lah Of course lah kan yeah. Kalau korang minat squad ni Kalau korang tak pernah dengar pasal game ni Korang nak try main dengan dia punya Memang tak ada HP Tak ada macam apa, -apa kata semak-semak kat krim, dia macam tengah-tengok movie buat dia juga kan eh? uh, very-very estetik uh, penuh dengan seni korang boleh lah uh, download game ni aku akan letak uh, link steam kat bawah korang boleh belilah kalau korang suka rasa korang macam minat game ni kan aku boleh cakap game ni memang seronok cuma uh, puzzle ni mungkin aku tak berapa ni sangat Dan kita masuk area baru ya eh? So aku akan end kat sini lah So terima kasih pada semua yang menonton Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share Kalau kau korang suka preview sejam Kita akan jumpa next time Aku selalu memang kalau satu stage settle Settle lah kan Nak preview je Assalamualaikum dan bye-bye